Saat ini, perkembangan bisnis khususnya di bidang digital berjalan dengan sangat cepat. Dengan begitu, kita diharuskan untuk beradaptasi dengan cepat pula. Maka dari itu, kamu harus bisa mempersiapkan ide bisnis dan juga inovasi agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan jika saat ini Anda masih bingung mau memulai usaha apa untuk Anda jalankan, Alangkah baiknya, Anda simak video ini sampai selesai, karena dalam video ini saya akan merekomendasikan 7 peluang bisnis digital yang sangat menguntungkan. Untuk ide bisnis yang pertama, Anda bisa berbisnis dropship. Bisnis dropship dilakukan dengan cara menjual produk tanpa perlu memusingkan gudang maupun pengiriman. Jadi, ketika menjalankan bisnis ini, Anda memerlukan kemampuan untuk menjual sebuah produk, baik itu dengan memasarkannya secara online maupun offline. Pada bisnis dropship, anda akan menjual barang milik orang lain tanpa perlu menyetok atau membeli barang terlebih dahulu sebelum dijual. Karena harga jualnya lebih tinggi dari harga jual sebelumnya, maka Anda harus pintar memainkan harga jual untuk menarik daya beli para calon customer. Bila ada yang memesan produk, Anda akan menghubungi pemilik barang untuk mengirimkan barang sesuai dengan pesanan. Maka, selisih antara harga jual yang Anda tetapkan dengan harga jual dari pemilik baranglah yang nantinya akan menjadi keuntungan bagi Anda. Untuk ide bisnis yang kedua, Anda bisa berjualan melalui e-commerce atau marketplace. E-commerce merupakan sarana penjualan, pembelian, dan pemasaran produk atau jasa melalui sistem elektronik. Sistem elektronik bisa berupa internet, televisi, maupun jaringan teknologi lainnya. Sedangkan marketplace merupakan platform yang digunakan sebagai perantara antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli produk atau jasa yang Anda sediakan. Umumnya, marketplace dilengkapi dengan banyak fitur seperti pemilihan metode pembayaran yang variatif, estimasi pengiriman, kilo produk berdasarkan harga dan sebagainya. Untuk ide usaha yang ketiga, anda bisa menjadi seorang youtuber. Ide bisnis digital lainnya adalah membuat channel YouTube. Saat ini banyak orang membuat channel YouTube untuk menjadi terkenal atau mendapatkan penghasilan. Membuat channel YouTube bisa dilakukan oleh siapapun, karena saat ini Sebagian besar orang sudah memiliki smartphone yang bisa mendukung untuk membuat konten di channel YouTube-nya. Namun, hal yang terpenting ketika Anda mulai membuat konten Youtube adalah selalu konsisten terhadap apa yang Anda kerjakan. Dan channel Youtube akan mulai menghasilkan uang melalui Google Adsense bila sudah bisa dimonetisasi. Syarat untuk mengikuti partner monetisasi YouTube adalah Channel YouTube Anda telah memiliki 1000 pengikut dan 4.000 jam tayang Untuk ide bisnis yang keempat Anda bisa menjadi seorang influencer Instagram Bila Anda memiliki akun Instagram dengan jumlah follower yang banyak atau Anda belum memiliki akun Instagram Anda bisa membuatnya sekarang Kemudian, Anda bisa menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Pada tahap awal, sebaiknya Anda fokus pada kualitas konten yang Anda sajikan. Bila jumlah follower Anda sudah cukup banyak nanti, pastinya akan banyak tawaran kerjasama yang datang kepada Anda. Untuk ide bisnis yang kelima, Anda bisa menjual jasa desain grafis. Jika Anda memiliki keahlian dalam bidang desain grafis, Anda bisa melakukan bisnis digital ini dengan menjual jasa untuk mendesain. Dengan menjual jasa ini, selain memperoleh penghasilan, Anda juga bisa meningkatkan skill dan menambah relasi bisnis Anda sendiri. Anda bisa menawarkan jasa tersebut pada situs-situs freelancer, pastikan Anda membuat portfolio desain Anda dengan baik, Agar klien bisa melihat karya-karya Anda yang sebelumnya. Untuk ide bisnis yang keenam, Anda bisa berbisnis thrift shop online. Bisnis thrift shop adalah ide usaha digital yang dilakukan dengan menjual barang bekas yang kondisinya masih sangat bagus dan layak pakai. Misalnya, membeli barang di thrift shop memungkinkan seseorang untuk bisa mendapat barang bermerek dengan harga yang lebih ekonomis, khususnya bagi para kaum anak muda. Hal ini bisa membuka peluang yang besar untuk dijadikan sumber penghasilan. Apalagi, jika Anda memiliki follower media sosial yang cukup banyak, anda bisa menjadikan follower Anda tersebut sebagai target pasar dari bisnis Anda nantinya. Dan untuk ide bisnis yang terakhir, Anda bisa menjual produk digital. Produk digital yaitu produk yang tidak memiliki wujud secara fisik dan biasanya dijual secara online. Produk digital bisa berupa ebook, audio, maupun video. Misalnya... Bila anda memiliki keahlian bermusik, anda bisa membuat lagu, karya tersebut bisa anda jual secara online, bisa dijual di situs web milik anda sendiri atau bekerja sama dengan orang untuk menjual produk milik anda tersebut. Nah, itulah tadi tujuh ide usaha yang bisa anda coba hanya dengan menggunakan smartphone saja. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat.